Kawah Sikidang merupakan lapangan perkawahan di dataran tinggi Dieng yang berada paling dekat dengan kawasan percandian Dieng, mudah dicapai dan dinikmati karena terletak di tanah datar, sehingga juga menjadi kawah yang paling banyak dikunjungi wisatawan saat ini. Berada di Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara, posisinya berada di sebelah timur dari Bukit Pangonan, berdekatan dengan kawah Sibanteng dan kawah Upas Luwu. Kawah Sikidang merupakan kawah aktif terbesar yang ada di dataran tinggi Dien. Kawah ini memiliki satu telaga air panas kecil dengan air yang selalu mendidih dan lapangan celah gas dengan titik-titik yang selalu berpindah-pindah dari satu lapangan seluas lebih kurang 4 hektar. Dari karakter inilah namanya berasal, karena penduduk setempat melihatnya seperti kijang atau kidang dalam bahasa Jawa yang melompat-lompat ke sana kemari. Dari sisi geologi, kawah ini tergolong mudah, catatan letusan freatik terakhir terjadi pada tahun 1981.